Baiklah, persahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. Kita lihat Cidukan Vitamin, Masya Allah, ini let post ya, Cidukan di Madinah. Bersama orang-orang baik, ada Ustaz Sufi Al-Buguri, ada Ismail Nahdi, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat terus untuk Papa Bi. Semoga semakin banyak orang-orang yang mendoakan, yang mendukung, men-support dengan tulus kepada idola kesayangan kita. Ini Masya Allah luar biasa, makin bangga dengan sosok Leslar. Kemudian juga bersahabat cidukan vitamin Masya Allah banget ya, banyak orang-orang yang minta foto dengan Leslar. Ketemu lagi dengan Lesti dan Rizky Bilar di Madinah, Aduh Masya Allah luar biasa. Pasingan ini pun diunggah kembali oleh akun Sandal Putih Bilar. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis, Masya Allah yang ketemu selalu minta foto dan mendoakan yang baik buat Leslar. Abang nih kayaknya kalau bangun dan aktif digendong papa. Kalau mau tidur nyariin bunda katanya tuh Masya Allah Komentar pun banyak sekali diberikan Diantaranya dari akun Instagram Cigemoy mengatakan Masya Allah pengen gantiin bilar semenit aja Biar bisa cium-cium bola sepuasnya Aduh Masya Allah banget ya Memang idola kesayangan kita selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Dan selanjutnya juga persahabat kita lihat di sini ada kalimat komentar diberikan dari akun haishahhaishah satu Terlihat Rizky Bilar sangat sayang sama anaknya. Wow, luar biasa banget ya. Pasti sayang banget dong sama BBL. Karena BBL anak yang pintar, anak cerdas, anak soleh, dan anak ganteng. Masyarakat. Kemudian juga proses ada informasi dari Indosiar. Perhatikan dan simak baik-baik ya, Del. Ada... Informasi, ada apa di kalender 2023 Indosiar? Pertanyaan di persahabatnya, ada poster Bunda Lesti kejuara juga. Kita lihat slide kedua. 2023 di Indosiar, The Coplaw, The Academy Asia 6, akan hadir acara tersebut di tahun 2023. Bunda Lesti, insya Allah, persahabatnya akan mengisi acara tersebut. Terlihat jelas persahabatnya untuk posternya Buna Lasi terpampang nyata Di postingan Indosiar kali ini Kita lihat juga persahabat kalimat caption info Yang ditulis oleh Indosiar Ada yang kepo gak sih? Ada apa di kalender 2003? <tuh> Ada yang kepo gak sih? Ada apa di kalender 2023 Indosiar? Program mana yang paling kalian tunggu nih? Wow, Wah, Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan idola kesayangan kita Bunda Lesti yang paling ditunggu dan bisa menampilkan penampilan terbaiknya. Amin. Kemudian juga persahabat dan informasi dari Bu Fir. Kali ini Bu Fir mengunggah info penting banget penipuan jangan pada percaya ini ada akun nama leslar update bersahabatnya ini promo soal gamis mrb kita lihat postingan ini yuk yang mau ikut PO sisa buat satu orang lagi nih pas 10 orang gamis bahan katun mrb cocok buat dipakai lebaran nanti sama buat sehari-hari nih kalau minat DM aja ternyata ini tentunya penipuan bersahabatnya informasi langsung dari virus leslar jangan pada percaya yang resmi itu langsung dari MRB Clothing yang lain persahabat ya Jadi jangan sampai ketipu, hati-hati semuanya Kita selalu mensupport karya-karya dan usahanya Papa Bibu dan Lesti Mudah-mudahan sukses untuk Lesnar dan semoga ibadahnya berjalan dengan lancar, amin Kita masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik Terbaru dan bahagia dari Lesti dan Bilar ini Dunia Formalsi, di sore ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.